Kedua pertandingan akan segera dimulai, dan ini adalah line-up. Dari Indonesia, kita lihat Bung Maruf tidak ada kejutan di sana. Memang ya. ini adalah tim utama. Ya ini adalah line-up yang nyaman, ya, ada Beckham sebagai pengatur ritme, kemudian ada kita tahu ada Dewangga, kemudian ada Marcelino, Witan, Muhammad Ramdan, kemudian Rizky. Dan tentu saja adalah kapten tim, dan adalah pemain di bangku cadangan Ferrari. Terus mulai dari bangku cadangan. Dan sangat dalam, ya, uh, bangku ]nya. cadangan kubu Indonesia. Jadi rotasi pun juga akan dilakukan dengan sangat nyaman. Dan klonnya juga bagi Indra Safri. Ini sebuah tantangan besar bagi dia untuk bisa membawa Indonesia memenangi gelar yang sudah kita rindukan sejak 91. Iya terakhir kali adalah dia menangani tim ini di 2019 dan bisa mempersembahkan peringkat kedua atau medali perak. Betul bagi Filipina Anda melihatnya di sini apakah siapa yang akan menjadi ancaman bagi tim kubu Indonesia? Sebenarnya secara keseluruhan adalah tim yang mungkin masih berkembang dan kemudian persiapan juga mereka juga tidak terlalu apa tidak terlalu panjang apalagi pergantian pelatih satu bulan sebelum apa eh, turnamen digelar menurut saya juga menjadi salah satu tantangan tersendiri tapi dengan materi yang tidak terlalu banyak berubah dibandingkan dengan 2021 harapannya adalah membuat mereka lebih nyaman. Dan mereka lebih adaptasi lebih cepat. Betul. Robert James Gear. Kita lihat pelatih dari Filipina. Dan tentunya pertandingan ini akan dipimpin oleh Wasit Rowan Arumugan dari India bersama dengan Timia. Dan pertandingan akan segera dimulai. Saya akan langsung serahkan kepada rekan saya Bung Maruf Alumi. Dan tentunya juga ada Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi materikan rumput sintetis saat Indonesia menjadi juara Piala AFF U23 satu ya, dan sekarang sudah bagaimana kemudian persiapan yang sangat baik yang dilakukan oleh Kamboja sebagai tuan rumah mereka harus mendapatkan minimal medali perunggu. Oh Marcelo Ferdinand berbahaya di kotak kita di shooting langsung oh ditepis dengan sangat baik kita lihat oleh Quincy shooting kaki kanan Bukan kaki terkuat dari Witan Sulaiman tadi, Bung Maru. Iya, kombinasi yang sangat baik, kombinasi sangat menjanjikan ketika Marcelino bergerak kemudian dengan Ramadan Sananta. Dan ada bola ribon yang kemudian siap disambut dengan sangat baik melalui tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Kita lihat bola ribon dan memang... back tadi pada Marcelino. Witan Sulaiman berlari cepat dilanggar oleh Dennis Chu kartu kuning seharusnya. Ya, ya jelas ya. Oh, Kamil Amirul, nampaknya? Ya. Kamil Amirul jelas sebuah pelanggaran, karena momentum itu dimiliki oleh Witan Sulaiman dalam Masa posisi mendapatkan tahu. bola dan kita lihat memang oh, ya, kartu kuning, kuning Memang Emang jelas sekali ya bagaimana posisi dari Witan Sulaiman yang untuk Indonesia dan Amel kita lihat bagaimana dia cara dia menghentikannya juga terbilang terlalu sangat keras ya. Terlihat sekali Kamil Amirul tertinggal memang ya jelas memang kartu kuning memang. Pementum gitu. Berita keras tadi, Dennis Chu, Gajal atau mengekalkan Rio Fahmi, pemain terbaik Liga 1. Rio Fahmi asal Persija, Jakarta. Ya, pemain yang sudah tampil 56 kali bersamaan dalam bermain. Panik ketika berapa yang tekanan dan bola bulannya juga tidak terlalu bagus. Langgaran tadi oleh Andres Rafael Tepes. Striker Filipina jangkung ini ya, salah pemain striker yang sangat pencang. Mari Filipina, Bugas, oh sangat baik. umpan yang sangat cerdik dari terlihat Kita lihat bagaimana Bugas Pakulo. Gabuna yang sangat cantik. Pada Arhan Pratama, berhadapan dengan Pakolo, Arhan angkat langsung di kotak nanti. Berbahaya, oh gagal tadi. Tidak bisa di... Rai oleh Schroyer tadi Bung Maruf. Iya cukup cerdik bagaimana tadi Beckham memindahkan bola ke sisi kiri dan Arhan dengan sangat baik tadi juga melakukan crossing. Tapi memang situasinya banyak sekali pemain dari Filipina yang berada di dalam kotak penalti. Kita lihat di sini crossing yang enak sebenarnya, tapi tidak mengenai kaki kali Indonesia menjadi runner up sejak dilakukan batasan di under 23 ya. Dan terakhir adalah di tahun 2019 di bawah pelatih dari Indonesia. Terakhir tahun 2021 kita hanya menempati posisi Ketiga, atau mendapatkan modali berurus setelah memenangkan adu penalti menghadapi Malaysia. Dikalahkan oleh Vietnam di partai semifinal dengan skor telah 3-0. Setelah juga kalah di Laga fase grup kembali balik Indonesia, Schroyer. Langsung nah, berdepan depan, sangat baik. All side, pada saat. Sudah cukup baik meskipun absen Bumaruf Betul, apa-apa gerakan dilakukan oleh Sananta cukup bagus Kemudian bagaimana umpan terobosan tadi Yang diberikan oleh Soraya juga cukup bagus Dari transisi menyerangnya Saya pikir strukturnya sangat baik ya Tapi memang kita lihat di sini Posisi dari Sananta sudah sedikit berada di depan dari pemain terakhir Pemain belakang dari Timnas Filipina tapi tampil lebih baik di babak kedua Bumaruf Iya, yeah, komunikasi kemudian bagaimana ketenangan ya. Dari para pemain kita ketika melakukan tekanan Dan kemudian juga bagaimana cara bertahan Rio Fahmi, angkat lagi Langsung -lang -lang -lang -lang -lang -lang -lang -lang. gol lewat umpan Reo diselesaikan oleh Marcelo Ferdinand dengan sekali sentuh dan sangat baik tadi menyasar di sudut kanan bawah penjaga gawang dari Filipina ini dikawal oleh kamera tadi sehingga membuka skor menjadi 1-0 buat keunggulan sementara Indonesia atas Filipina pada pertandingan pertama grup A di Sea Games 2 tahunya Paro. Ya, kita lihat bagaimana sebuah kombinasi umpan yang sangat baik kali ini yang diberikan oleh Rio Fahmi dan dengan sangat sempurna yang dilakukan oleh Marcelino membuat pemain ini mencetak 11 gol sepanjang karirnya. Gol pertama Timnas Indonesia di Sea Games 2023. Bagaimana kita umpan yang sangat matang dari Rio Fahmi, Ilham Rio Fahmi kepada Marcelino Ferdinan. Muhammad Fajar Faturahman, yang memang terlihat tidak terlalu baik tadi penampilan Schroyer. Masih agak sedikit gamang, Bung Maruk melihat bagaimana Schroyer bermain di babak pertama tadi. Iya, sebuah keputusan cepat ya yang diambil oleh pelatih Indra Safi setelah memang di babak pertama mendapatkan banyak kesempatan. Masa akhir di waktu normal, Mas Ferdinand gagal tadi menguasai bola, kembali jatuh di kaki Marcelino, Indonesia bangun tekanan. Ivan Johari sangat baik, Taufani, Johari lagi, Johari syuting, dan gol, alhamdulillah, Johari mampu menggadakan kumpulan Indonesia, menjadi 2-0, kerjasama yang sangat baik dengan Taufani, untuk menjebol Gawang Quincy Kamerat, 6 gol sudah bersarang ke Gawang Quincy, saat bertemu Indonesia di ajang SEAT Game, dengan Indonesia, Bung Maruf. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia setelah sepanjang pertandingan tadi. Bagaimana terus menekan, menciptakan peluang, ada miskomunikasi Tapi saya saksikan bagaimana kombinasi satu dua sentuhan yang dilakukan sangat baik tadi dua pemain berkombinasi dan kemudian yang sangat sempurna oleh Irfan Jauhari dari sudut yang sangat sempit Jauhari mampu melakukan kunci kamera. Dengan tendangan yang terukur di Masjid Ferdinand, Indonesia kembali melakukan tekanan. Fatur Rahman ke tengah Irfan Johari, meliup-liup Irfan, langsung pada Fatur Rahman. berusaha dikejar oleh Dorit, langsung kita lihat keluar ada Hitan Sulaiman gagal, Muens, Alif, Rio Fahmi, masih Rio, angkat, Fatur Rahman! Indonesia unggul 3-0 di sisa-sisa waktu babak kedua, di sisa-sisa pertandingan babak kedua, menerima umpan yang sangat baik dari Rio Fahmi, satu sentuhan yang sangat ajaib kita lihat dari Fatur Rahman, langsung menghujam untuk bisa menjebol wangkuin si kamerat dari 3-0 Indonesia sudah 7 gol. Quincy Kamerat di Bogor Gawang Indonesia di dua ajang SEA Games di Vietnam dan juga di SEA Games Kamboja ini. Sujud syukur dari pelanggan. Tentu saja ini catatan yang cukup baik untuk bisa memperbesar peluang Indonesia menapaki babak semifinal. Dari grup A cabang sepak bola SEA Games 32 Kamboja dan wasit kawan Kamboja dari India telah meniup meniupi panjang.